Uraaa! Minasang! Welcome back on MaxWatch YouTube channel. Gue tadi mau ngapain ya? Oh iya! Kali ini kontennya beda ya dari yang biasanya. Gue kan kalau biasanya ada review, blablabla, bla bla, pokoknya seputaran jam tangan. Well, kali ini... Gue bakal mau seru-seruan nih. Um, bareng sama subscriber MaxWatch ya. Yang bakal ikutan main game bareng sama gue. Jadi mau game apa kira-kira langsung aja ya tunggu stay tune duluan uh, perkenalin dulu namanya siapa saya Aisyah ya nama saya Oscar uh, Reka Lia nama saya Kibo jam ini dipakai buat gender apa cowok apa cewek? Hmm, kayaknya buat cowok-cewek bisa deh mbak. buat cowok-cewek ya. iya. Yeah. oke okay, salah coba oh. deh buat cowok aduh. Nah, nah. eh cowok sih ini. cowok ya. Yeah. oke. Okay. jisok ya? kalau jisok cowok. jisok cowok. oke okay, mm -hmm. bener. bener, bener. <laughs> cowok lah. cowok <laughs> iya <laughs> <Yeah>. kelihatan nggak <laughs> dari fisiknya? jisok cowok sih biasanya. cowok ya. Nah, oke okay, bener. Lanjut ke movement, movement kira-kira pakai movement apa sih? Analog Yakin analog? Emmm... Um, iya yeah. salah Oh salah ya? Automatic? Salah oh. Spring Drive? Oke okay, bener banget, akhirnya ada yang tahu Spring Drive <laughs> Yakin gak yakin sih, tapi kayaknya Spring Drive sih Oke okay, bener Hmm... Spring Drive? Oke, okay, bener. Oke, okay, kita lanjut ke produk yang ketiga ya. Produk hmm. yang ketiga ini ada Dutsat DX 201722a Ascensus Regatta. Pertanyaan yang pertama, jam ini jam lokal apa jam luar sih? jam luar. Ah. Jam luar. Oke, okay, benar. Lokal apa luar ya ini? <laughs> Hello, di uh, kayaknya luar. Betul, jawabannya adalah jam luar. Jam luar. Oke. Okay. Lokal. Salah. Masih luar ya? Jam luar. oh Luar semua berarti. <laughs> Buat strapnya nih. Yeah. Strapnya kira-kira pakai strap apa? Um, stainless bukan ya? Gak tahu sih. Apa ya? Coba-coba. Kira-kira apa? kulit mungkin ya enggak sih jadi kulit lah. Oke okay, salah. Jadi salah ya. Bener. Rubber atau karet. Oh, oke okay. oh iya, ya oke okay, oke. Okay. Karet ya rubber kali. Rubber. Oh. Oke okay, betul. Karet karet apa? Uh, rubber. Oke okay, betul yeah. pakai rubber. Strapnya dari rubber. Oke okay, betul dari rubber. Uh, rubber dong kalau ini. Oke okay, bener. Oke. Okay. Harganya nih berapa kira-kira? Tujuh setengah. Kurang kurang banyak. Kurang ayo berapa coba? 5. Kurang. Hah? 10 deh. Masih kurang. Yakin, mbak? Yakin. Kurang. tiga <laughs> um, 30 lah. Masih kurang. Hah? <laughs> 50 ya, kurang. deh. Yang benar jawabannya sekitar 70 juta. Wah, uh, masih kali, Mbak, ya? Masa sih? Masa sih? beneran? ini 70 juta? iya putus ah? mal banget loh <laughs> coba kira -kira hmm, tiga. Tiga tiga uh. hmm, coba kira-kira ah. ah. hmm. <laughs> aja berapa? tiga 3 apa? 3 juta kurang coba lagi berapa kira ngerti coba aja berapa? empat oh, masih kurang kurang banyak ya? 88 jawaban benernya jam ini harganya sekitar 70 juta oke oke oke hmmm 77 salah, salah. <laughs> ini mahal banget ya harganya yang benar 71 juta astaga 8 juta hahahahahahahaha harganya bener sekitar 70 juta wah 70 juta 70. 70 juta kayaknya puluhan juta sih tahu tapi berapa ya puluhannya berapa? di tempat aja kira kira berapa? 20an? perat uh, berapa ya? 50? Salah, yang bener sekitar 70 juta uh. Oke okay, Mas Kibo, kan ya. tadi aku udah kasih uh, tiga produk nih kemasnya ya. Nah dari tiga jam ini ada G-Shock, ada Seiko, ada Dusot Kira-kira dari tiga tiganya yang favoritnya Mas Kibo yang mana nih? Uh, mungkin yang hitam kali ya, yang tadi yang pertama tadi Oh yang G-Shock ya? Alasannya kenapa? ya mungkin dari harga nggak terlalu mahal okay. ya nyesuaikan budget juga sih <laughs> sama kalau dilihat dari tangan saya sendiri kan bukan tangan yang putih juga kan kalau dikasih putih kayaknya aneh juga sih <laughs> apalagi harga 70 tadi <laughs> nggak kayaknya hitam tadi hmm, kayaknya aku seiko deh kenapa yang seiko? hmm.. enggak tahu, suka aja <laughs> suka aja mungkin dari movementnya kak atau memang dari modelnya dia? dari modelnya sih kayaknya. kelihatan maco gitu ya <laughs> oke okay. menarik sih kayaknya yang Saiko tadi sih yang Saiko ya? kenapa? Iya. kenapa menarikin? ya ada harga pasti ada barang mbak oke okay. iya kayak gitu G-Shock kenapa? Uh, soalnya apa ya gak tahu bagus aja okay. <laughs> nggak ada alasan khusus, kayak ada history sama G-Shock kan? Uh, soalnya ya, soalnya kan kalau misalkan dari outfit yang aku pakai sehari-hari yang lebih masuk G-Shock sih. G-Shock. Mm -hmm. Kalau dari ketiganya ya favorit sih kalau buat gift biasanya G-Shock sih. Kenapa mm -hmm. G-Shock? Lebih fleksibel aja kalau dipakai buat uh, aktivitas setiap hari. Oke, okay. lebih nyaman gitu. lebih nyaman. Oke okay deh, terima kasih Mbak ya udah mau ikutan main game hari ini. Hmm? See you next time, bye. Bye. Oke, okay, kayaknya sampai di sini dulu ya konten kali ini. Thank you buat yang udah mau ikutan main di sini bareng gue. Buat kalian semua tetap ya jangan lupa subscribe karena kalau ada event-event yang kayak kemarin subscriber pasti yang diutamain ya dan kita bisa cek loh yang udah subscribe atau yang enggak dan lupain tombol dislike, gue nggak suka ya pokoknya harus like, itu wajib ya gue bisa lihat siapa aja yang tadi uh, gue sebutin yang udah subscribe atau yang belum jadi jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, nyalain loncengnya Biar nggak pada ketinggalan info ya dari channel ini. Oke, okay, see you on the next video. See you soon. Bye.